Baiklah persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Tentunya Bomin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial bahagia dan kabar menarik nih dari Lesti dan Bilar Untuk mengawali perjumpaan di sore hari ini ada kabar yang sangat membahagiakan dan membanggakan pastinya Kali ini kabarnya dari Igun Sudarmono nih persahabat ya 7 jam yang lalu menginfokan lagu atau 16 cat music Indonesia juara 1 16 saat musik Indonesia minggu ini persahabat ya ditempati oleh GK48 dan pastinya yang membuat kita bangga lagu Lesti itu masuk persahabat ya di urutan nomor 12 sekali seumur hidup judul lagunya Masya Allah Bunda Lesti selalu masuk di manapun kita bangga banget ya Alhamdulillah ini kesenangan kita selalu membuat kita bangga Yuk, sama-sama kita streaming terus ya, lagu-lagu idola kesayangan, mudah-mudahan Lesley juga selalu berkarya, amin. Kita simak juga perselabat ya, kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Igun Sudarmono. Juara 16 Chart Music Indo minggu ini ditempati oleh jkt 48 dengan single original kedua Flying High. Kece banget dah, di posisi kedua ada Naura Ayu asik-asik menikmati sedih tiba-tiba yang lagi viral di tiktok ada di posisi tiga, selamat ya Queen Salman kolaborasi floor, floor, floor Karim Briggs sebat nongkrong di posisi keempat tuh persahabat ya dan alhamdulillahnya idola kesenangan kita selalu masuk dan berada di posisi nomor 12, dan kita lihat tuh kita simak kalimat selanjutnya yang diposting oleh Igun Darmono Sekali seumur hidup, Lesti Kejora sekarang naik ke nomor 12. Wow, langsung naik persahabat ya, ke nomor 12 ternyata. Kita bangga banget, Alhamdulillah, idola kesayangan kita. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dari orang-orang yang selalu tulus, mencintai karya-karya terbaik dan keluarga besar Leslar Berikutnya persahabat di Simang juga. Ini ada kabar yang sangat membanggakan sekali ya, Raisa. Ini mengunggah sebuah postingan foto momen kolaborasi atau duet dengan Gunda Lesti Dan kalimat juga dituliskan oleh Raisa Siapa yang masih suka nyanyi-nyanyi mantan terindah Dan ada cerita sejak aku nyanyi bareng Lesti Kejora di HUT SCTV? Aku sumpah udah humming lagu itu tiga hari berturut-turut Thanks for the support ya teman-teman I'm glad you guys Wow luar biasa Sekelas Raisa aja bersahabatnya menanggapi tuh. Duet bareng seorang diva dangdut, Lesti Kecewara. Tentunya di postingan ini pun mendapat komentar langsung dari Bunda Lesti. Bunda Lesti mengatakan, Kak Yaya, aduh Masya Allah banget ya Bunda Lesti. Emang humble banget orangnya. Bener-bener orang yang sangat super duper baik. Kita makin salut banget ya sama Bunda L. Semoga sehat terus untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga persahabat yang komentar juga tentunya banyak sekali diberikan Salah satunya dari Leslar komik yang ikut menanggapi Masya Allah keren banget duetnya Saya ulang-ulang terus di Youtube Ditunggu banget kalau kalian dikasih kesempatan buat bikin Project bareng Amin, doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan ada tentunya proyek berdua antara Raisa dan Bunda Lassit pasti bakal pecah banget nih Kemudian disimak juga persahabat di unggahan IG terbarunya Bang Aril Sedang berada di suatu tempat di persahabat ya Sepertinya ada acara Ultah nih ada sebuah nama disitu Salim. Wow ini sih sepertinya anak dari Karuli Salim ya Kita lihat di unggahan terbarunya Papa Bilal Betul sekali hari ini persahabat ya idola kesayangan menghadiri acara ulang tahun anaknya Korudi Salim Wow, spesial nih untuk Korudi ya tentunya dihadiri oleh Neslar Happy Birthday, Wainya Salim Tuh, Masya Allah, mudah-mudahan Wainya Salim, anak dari Korudi diberikan kesehatan, selalu bahagia dan mudah-mudahan menjadi anak kebanggaan kedua orang tua amin, dan kita juga pastinya masih menunggu cidukan terbaru dari Lesti dan Billar. jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV